kita akan mengurai hukum tajwid pada surah Al-Imran Ayat ke-22 dan insya Allah kita akan sampai ke ayat 23 Dan insya Allah di akhir video nanti akan ada semacam penjelasan tentang hukum mim sukun Yang bertemu dengan huruf Hijaiyah Mari kita mulai dengan diawali pembacaan Bismillahirrahmanirrahim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ula'ikal Di sini la terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil panjangnya dua setengah alif atau lima harokat. Ulaikaladhi kemudian di sini hukum bacaan maktabi karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf zal panjangnya huruf zalnya dua harokat lanziina haamiu qad aamaluhum fid dunya di sini terdapat hukum bacaan izhar karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf membacanya dibaca dengan jelas atau terang aamaluhum fid Dunya Selanjutnya di sini terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah karena alif lamnya jatuh sebelum huruf syamsiyah yaitu dal maka cara membacanya tidak harus dibaca atau diabaikan fit dunya. Selanjutnya di sini terdapat hukum bacaan iluhar wajib atau iluhar mutlak karena Adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf ya di dalam satu kalimat dan ini hanya ada empat kalimat di dalam Al-Qur'an. Biasanya nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau huruf irwam birunnah dibaca dengan irwam birunnah Namun di sini nun sukun yang bertemu dengan ya tidak dibaca irwam melainkan dibaca irharu. Fi dunya tidak boleh mendengung. Selanjutnya, di sini ya hukum bacaan maktabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathah pada huruf ya. Panjangnya huruf ya dua harokat, kemudian di sini ada alif lam komariah karena alif lamnya jatuh sebelum huruf komariah, yaitu alif. Maka cara membacanya dibaca dengan terang atau dibaca ilhuhar. Ini terkadang disebut dengan ilhuhar Kemudian a, hukum bacaan mad badal karena ada adanya harkat berdiri tegak pada huruf alif. Panjangnya dua harokat. Kemudian ketika wakaf di sini Misalkan tidak dilanjutkan, maka tak merbutohnya di sini tidak diboleh tidak boleh dibaca tak, melainkan dibaca ha. Wal akhirum, lahum. Wama, hukum bacaan matabii panjangnya dua huruf, karena adanya huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf mim. Wa malahum. Kemudian di sini hukum bacaan idromimim karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Membacanya bunyi mimnya didengungkan atau bunyi humnya didengungkan selama dua harkat. lahum al-sirin min. Na sirin di sini min hukum bacaan idgham bigunnah atau idgham mutamatsilain karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf nun membacanya bunyi-nya didengungkan selama 2 harakat minnasirin na di sini hukum bacaan matabi'i Panjangnya dua harfat sirin, kemudian rin. Hukum bacaan mat-arik karena ada maktabi'i yaitu yak sukun yang didahului baris kasroh pada huruf roh, kemudian bertemu dengan huruf non yang disukunkan. Karena di sini sukunnya bukan sukun asli, tapi disukunkan karena berhenti. Maka cara membacanya harkat roknya atau bunyi roknya di sini boleh dibaca dua, empat atau enam harkat. Alamtaro. Kemudian di sini hukum bacaan Irfah Rasyawi mim sukun bertemu dengan huruf ta, membacanya dengan dibaca dengan terang. Alamtara illadhi. Di hukum bacaan matabi'i Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah pada huruf zal Panjangnya bunyi zalnya dua harukat Lathina utu oh, Di sini terdapat hukum bacaan mad badal Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah pada huruf alif Panjangnya dua harukat Utu Selanjutnya di sini hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah pada huruf ta panjangnya dua harakat nasi nasib hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah pada huruf sad panjangnya bunyi sadnya dua harakat nasi Kemudian di sini hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin fathah pada huruf ba yang bertemu dengan huruf mim atau huruf idgham bigunnah membacanya bunyi tanwinnya didengungkan serta dipanjangkan selama dua harakat nasibam minal kitab minal Kemudian di sini terdapat hukum bacaan yuhar komariah karena ada alif lam komariah yang jatuh sebelum huruf komariah yaitu kaf. Minal kita ta hukum bacaan maktabi'i karena ada adanya harkat berdiri tegak pada huruf ta. Yud yud hukum bacaan qalqalah surah karena ada huruf qalqalah yaitu huruf dal yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil yudhawna <Sess of> ilah <voice> la hukum bacaan maktabi'i panjangnya dua harifkan <Sess of voice> <Sess of voice> ila kita ta juga hukum bacaan maktabi'i karena Adanya harokat berdiri tegak pada huruf tak, panjangnya dua harokat. Kita bila dibaca dengan tipis, tidak dibaca Allah, karena huruf sebelum lafadz Allah, yaitu batnya baru harokat kasrah Kemudian lafadz Allahnya di sini hukum bacaan maktabi, karena adanya harokat berdiri pada huruf lam, panjangnya dua harokat. Ila kitabillahi liyakumah liyakumah baynahum baynahum hukum bacaan izuhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf sa membacanya dibaca dengan terang bunyi mimnya serta tidak boleh mendengung Tumme terdapat hukum bacaan gunnah mushad karena ada mim yang bertasdid membacanya didengungkan selama dua harkat. Tumayatawalla la hukum bacaan maktabi karena ada harkat berdiri pada huruf lam panjangnya bunyi lamnya dua harkat. فَارِيقُمْ -ri, ri hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah pada huruf ro panjangnya bunyi rohnya dua harikat فَارِيقُمْ hukum bacaan idh ghan bihunnah kerana terdapat tanwin dhammah pada huruf qaf yang bertemu dengan huruf idh ghan bihunnah yaitu mim membacanya bunyitan tanwinnya didengungkan dan dipanjangkan selama dua harkat <Sess what you mean> min hukum bacaan idhuhar karena ada non sukun yang bertemu dengan huruf idhuhar yaitu H pandangnya membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung Min hum wa hum hum. Disini hukum bacaan ilmuhar syafawi, karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf wa. Membacanya dibaca dengan terang. Wa hum wa hum. Disini hukum bacaan ilmu mimi, karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Membacanya didengungkan selama dua harkat. Wa Kemudian di sini terdapat hukum bacaan mat disukun karena ada matobii yaitu waw sukun yang didahului baris domah pada huruf dot. Kemudian bertemu dengan huruf non yang disukunkan karena berhenti. Maka, membacanya bunyi dotnya boleh dibaca dua, empat, atau enam. Harkat sahabat Al-Quran yang berbahagia, seperti di pembukaan tadi, bahwasanya hukum bacaan mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada tiga di sini. Uh, akan saya contohkan. Yang pertama, ketika mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka dibaca dengan izhar syafawi. Contohnya seperti bainahum. Di sini bainahum disebut dengan bacaan izhar syafawi karena mim sukunnya bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf tak, kemudian contoh yang kedua seperti MINHUM wahum. Di sini juga hukum bacaan itu harus syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka dibaca dengan itu harus syafawi. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka dibaca dengan ilghom Mimi contohnya seperti wahum mur ridun. Wahum di sini hukum bacaan ilghom Mimi karena mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka membacanya dibaca dengan mendengung selama dua harkat Selanjutnya hukumnya nomor tiga yaitu yaitu disebut dengan ikhfa syafawi ketika mim sukun tersebut bertemu dengan huruf ba saya ulangi mim sukun, hukum mim sukun ada tiga yang pertama mim sukun yang bertemu dengan selain huruf mim dan ba maka disebut dengan idhuar syafawi yang kedua, mim sukun yang bertemu dengan huruf mim disebut dengan bacaan idhuam mimi, seperti contoh wahum mu'ridun kemudian hukum yang ketiga yaitu disebut dengan ikhfa syafawi ketika mim sukun tersebut bertemu dengan huruf B ba. baiklah para pecinta Al-Quran dan sahabat Al-Quran yang berbahagia sampai di sini pembelajaran kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairal jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh